Wah, perkawinnya teman-teman! Assalamualaikum, teman-teman. lupa teman-teman like, komen, subscribe nya teman-teman. ini jalurnya sudah jadi teman-teman. mantap. wah ya teman-teman, mantap teman-teman. sebelumnya belum full teman-teman, sekarang nih aspalnya full. mantap teman-teman. silahkan tekan subscribe nya teman-teman. mantap teman-teman nah, mantap teman-teman CLS Militar Lot 7 mantap teman-teman jangan luka like subscribe-nya teman-teman yang merah dibikin putih teman-teman ya dukung channel kami teman-teman CLS makin mantap teman-teman full Aspal teman-teman, ya, lihat perkembangan di depan sana. Teman-teman, gimana? ya, subscribe-nya yang belum subscribe, silahkan subscribe, teman-teman. teman-teman ya jangan lupa like comment subscribe nya di YouTube kami teman-teman supaya kami bisa vlog terbaru JLS kami sudah sampai di Jembatan Kali Kenongo teman-teman perangan tambak ke arah serang teman-teman nah itu jembatannya teman-teman bisa dilihat teman-teman itu jembatannya kanan kiri sudah dipasang pagar besi baja teman-teman Ya kami sudahi dulu teman-temannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mendukung channel kami Kami doakan sehat selalu panjang umur Dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cukup sekian Terima kasih teman-teman sudah mendukung channel kami